baik-baik banget tuh. Nah ini sedekah penting sekali, karena sedekah itu akan balik ke diri kita. Kenapa? Kemarin saya ngajar di BSD, ada ibu-ibu bilang sama saya gini pak saya itu udah lima tahun mau mau komplain sama pak Loh, kenapa mau komplain? Mau komplain? Tapi nggak jadi komplain. karena udah kejawab? Alhamdulillah udah kejawab. Apa yang mau dikomplainin? Begini dia bilang, pak bilang kalau sedekah dibalas sujud sekali lipat. Saya udah sedekah paling kurang setiap bulan tuh 5 juta sampai 10 juta kadang lebih sedekah orang tua, mertua, saudara dekat, anak yatim. Tapi nggak dapat tujuh kali lipat. Mestinya kalau 5 juta itu dapat setengah M dong tiap bulan. <tuk> Tapi ternyata dia bilang lebih dari itu. loh alhamdulillah udah Gimana jawabnya? Saya ini kan banyak teman, ada teman arisan, teman sekolah SMP, SMA, teman kuliah teman-teman saya yang kikir itu pada kasihan semua ada yang kena kanker ada anaknya kena apa gitu dan narkoba ada suaminya nggak pulang-pulang Subhanallah Duh ada yang apa ditipu orang MM ini sekarang udah kejawab Alhamdulillah saya itu Alhamdulillah dan dia suami macam-macam, macem dia anak-anaknya satu lagi dia bilang ada anaknya yang yang kikir itu anaknya kalau disuruh sholat anaknya melempar piring uh. nah makanya sedekah itu sebetulnya bukan saja materi balasannya materi juga anak baik sehat, dijauhkan musibah cuma kadang-kadang orang kalau mikir itu selalu materi sebetulnya nah malah dia bilang apa yang dari, eh, dari bilang dia bilang apa? malah lebih Coba bayangin kalau saya dapat 3,5 M setiap bulan tapi saya kena kanker, apa artinya? Atau suami saya, dia tiga setengah, apa uh, dapat dap, dap, apa tiga setengah m, tapi, tapi suami tapi suaminya pulang. Pulang, apa artinya coba? Nah, makanya infak itu benar, itu membuat ber